Angket mulai kau seragam polisi, tentara nggak gak tujuh so, yang wakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk saudara kita yang non muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin wa kafah. الذي أنعم علينا وهدا والصلاة والسلام على نبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد المجدب والمقتفى وعلى آله وأصحابه أهل صدق والوفا subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal al alimul hakim rabbi syarah li wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli rabbana atina min ladunka rahmah wahayi'lana min amrina rashada amma ba'ad para alim, para sesepuh yang kita takzimi. Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Lamongan, Pak Supriyatna bersama para staf. Yang kita hormati Pak Kapolres yang diwakili Pak Kapolsek Kota, Pandan yang diwakili Pak Ramil Kota. Para Purna Wirawan tamu undangan yang kita hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan bersama seluruh anggota yang kita hormati seluruh pegawai baik struktural maupun pengamanan lembaga pemasyarakatan kelas 2 B. Lamongan yang kita hormati teristimewa Saudara-saudara saya, para warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bilamongan yang saya cintai, yang saya hormati, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah, maunah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur bisa hadir menyapa menjumpai panjenengan semua, insya Allah kita akan ngaji bersama mudah-mudahan maslahah manfaah barokah di wa dunia wal akhirah. Saya seneng bahagia sekaligus bangga melihat antusias dari keluarga besar lapas kelas 2B Lamongan terutama warga binaannya yang semangat mengikuti majelis mulia hari ini. Jujur saya begitu masuk saya ngerasa ini lapas tapi aroma pesantren. Jadi saya langsung punya kesimpulan kalau yang saya hadapi hari ini adalah orang-orang yang kelak menjadi ahli syurga Nek Sido ya mohon maaf ya terpaksa tak tambahin Nek Sido karena berdasarkan Data yang ada berdasarkan informasi yang kita terima, ahli syurga itu potongannya gak ngono iku Jadi, penduduk syurga itu modelnya gak ngono-ngonoiku, enggak tentu kita tahu syurga itu tempatnya orang-orang yang baik. Surga itu panggonane wong-wong sing apik. Ngene wong sing resik, orang-orang yang bersih dari dosa. Sekarang mari kita jujur muhasabah, introspeksi diri. Coba mulat saliro karo angen-angen. Tolong pertanyaan saya dijawab yang kompak, yang semangat. Oke? Okay? Kula sampean uret sampe hari ini kira-kira akeh nek toat karo nek maksiat? Akeh nek ngamal karo nek ngomel? Akeh endi nek nglakoni amal soleh karo amal salah? Akeh nek zakat mal karo zakat mol? Akeh endi lek sembahyang karo lek belayang Akeh lek poso karo lek dosa. Akeh lek zikir karo lek kentir. Akeh nek wiridan karo rasan-rasan. Semangat ndi khataman Quran karo gendaan. Isuk ngotot pengin manggon suwarga. Kira-kira seng -kira rencanane KT Samian Goni ku RT Biro. Saudaraku semuanya para warga binaan, kalau nggak bisa dibina, ya dibinasakan. kalau Samian iki makhluk sing diarani menungso nek cara Jowo menung-menung itu menung-menung kagaian kok yang ngerti ya? kagaian dosa. nah kalau di bahasa Indonesia kan jadi manusia nah manusia itu kalau di otak-atik matuk biasa ilmu Anwar Zahid otak-atik matuk kelihatan kitabe, tidak kira-kira itu yang otak-atik matuk Manusia itu berasal dari dua lafad yang berbahasa Arab yang masing-masing punya arti dari lafad man dan lafad nusia. Man iku artine uong, nusia kang den lale aken Jadi kita itu memang banyak dilupakan. Akeh laline akeh hilafi, akeh salai akeh lirune, akeh lupute akeh dosani sekucur tubuh manusia ini berpotensi ngelakoni dosa so. tadi udah disampaikan hadis riwayat tirumiti kun lubani adama khepa'u Kabeh anak turune Nabi Adam sing aran iku akeh salahé, akeh khilafé, akeh dosané. Selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang memang maksum, terjaga dari dosa, selain itu semua yang bernama manusia banyak salahnya, punya dosa. Maaf ya, saya ngomong tapi tolong jangan dibantah. saya aku ngerti, potong kamu tuh bantahan. Saat api api, -api -e sebaik-baik manusia, selain Rasulullah dan para Nabi, mesti punya dosa. Sepurane, Kiai, itu umume kan api, umume umume malah kata-kata umumnya mesti cengkep menjeplak, gak kabeh Pengenai ini ibu-ibu yang ngomong, ya gak mesti makanya kata umumnya umumnya kiai itu kan api tapi sampehan jangan berpikir kalau lebih disebut kiai disebut Ustadz, terus gak hmm? duit dosa. cari sopor, sopor ngomong tambah hakemnya, yo congono dong, masih yo kiai masih yo ustad tetep duit dosa. cuma Onok sing titik, onok sing dosone akeh. kayak aku, ini termasuk dosone. Suon, suon. Makasih. ngerti ini gak berangkat ini mau. Ya, lek aku tuh akel akeh, lek sampean tuh sony titik ya, murai oh, mu, ngung tuh soe titik, ngung nungiku, ngung wajahmu, ngung wajah wajah kriminal, ngung kon lapo, manggonang kini lu lapo, ngurupamu. Ya, nyokong nu, nyokong sayong nguruman sani lah, lek aku sampe sampe nih foto, tusoi foto ake ngono loh, oke okay, bro, oke okay, bro, nyokong foto ake, tuso ne wes ngono, masih gi, yo wakke, tuso nih foto ake, angket like, mulai, seragam polisi, tentara ngene, gak tuwe tuso, yo wakke, tuai, iki, sing ada kapol, segi, biang nyeku, bolak nyolongi ipen ceti. Dan ramai ini penggawe ane nyolongi tebu gitu ya nih, sambeng. main samben, saiki tuh kamu beri uang nyolong, gak eling deh nih biaya nyolongan, hmm. ijin bakal apa?